Selamat pagi guys. Di mana saya akan coba untuk men bonus-bonus yang ada di HDI guys. Yang pertama adalah bonus retail. Oke. Okay. Bonus retail itu kita dapatkan selisihnya guys. Ini ada harga retail ya. Contoh di sini ada Propo Elik harga retailnya 550 yang 30 caps ya. Kemudian di sini ada harga enterprise rupuh elik 410. Berarti apa? 550 dikurangi 410. Berarti kita mendapatkan berapa guys? ribu. Ini yang langsung masuk ke dalam kantong kita, guys, ya. Yang kedua adalah bonus sponsoring. Oke. Okay. Bonus sponsoring ini kita bisa dapatkan, let's see, kita ada paket-paketan di sini, guys, ya, yeah. kita lihat dari nilai yaitu uh, bp-nya, oke, okay. tapi kita ambil maksimum 300, oke, okay, guys, di sini 300, contoh di sini, saya ambil contoh, anda di sini, oke. Okay. Anda mendapatkan satu rekanan Yang ngambil dengan paket easy starter di sini. Paket easy starter ini adalah paket promo guys Bukan 168 Dari sini yang region 1 Dikurangi seratus ribu Jadi berapa? Cuman 1588 Kalau yang region satu, Ya guys ya harganya Nah di disini disebut dengan easy starter Kemudian ada rekanan Anda ngambil paket easy starter iya. Yeah. Apapun paket isi starter di sini ada macam-macam, guys. Ada power pack, ada Ultraman, kemudian ada kolesterol booster, dan juga ada paket yang ini uh, untuk skincare ya. Asal minimal 300 poin disebut dengan isi starter, guys. Nah, di sini berapa yang didapatkan dari ini starter? Mudah sekali. Anda mendapatkan 275%, ya. Anda mendapatkan 275%. Dikali dari BP-nya dari rekanan anda ya downline anda di sini atau rekan bisnis anda 300 Dikali 3000 ini adalah konstantanya guys ya kita bisa hitung sama-sama berapa di sini tuh ya 300 Dikali 3000 Dikali kali 27 setengah persen guys nah kita akan mendapatkan bonus 2475 100 di sini guys ya yeah. Nah ini uniknya paket isi starter Dimana kalau ada dua ya yeah, Berarti Anda mendapatkan tambahan Yaitu sebesar 120 ribu guys Berarti di sini Itu dikali dua is yaitu 247.500 Dikali dua ketemunya adalah 495 Oke okay. Ditambah ekstra cash Rp120.000 berarti Anda mendapatkan adalah Rp615.000 guys. Ya di sini, ini juga berlaku kelipatan guys. Setiap kali ada dua lagi Anda mendapatkan tambahan Rp615.000. Guys, ya, yeah. itu sementara dari saya. Terima kasih, dan jangan lupa like and subscribe, guys. Thank you, Harvest Festival. Selamat pagi, semuanya.